Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya selamat datang kembali di youtube channel candil kode sudah lama sekali nggak update ya di channel ini pada kesempatan kali ini saya akan eh, memberikan referensi, ini sudah saya upload di blog terus bisa didownload juga cocok buat pembelajaran open source. Silakan di-download secara gratis di blog candi kode ya. Sebelum lanjut, eh, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang eh, menjalankannya ya. Terutama umat muslim. Terima kasih banyak juga atas du dukungannya. Nah di sini kalian tinggal download, lalu simpan di dalam folder htdocs ya seperti biasa. Ini sikos. Terus di sini saya menggunakan Eksam PP versi 7.4 Kita start Terus ini untuk kodingannya ya. Igniter Masih versi 3 Ya lumayan lah untuk pembelajaran Bisa dikembangin lagi Sesuai kebutuhan ini untuk database-nya bakos.sql uh, php bakos bakos oh belum ada. ini kayaknya config oh iya ini nama database nya ini ya untuk filenya yang ini Nah, kita jalankan localhost, nama foldernya, sikos, nah ini, kita coba, uh, login di sini bisa daftar ya yeah. coba eh uh, user email ini uh, role 1 kita lihat admin ya ini akses admin ini admin profil ini bisa di kembangin lagi terus buat ngeganti gambarnya kita coba cari sini application views terus login form nah ini untuk gambar gambarnya ada di dalam folder uh, aset berarti aset image ini bagus kalau mau dirubah tinggal di bagian sini aja <tuh> untuk login ini ya buat header header juga sama ini ya nah ini ada di navigasi menu Hmm Navar ini nih untuk bagian header navigasi atau login dari sini bisa nah itulah beberapa gambaran dari aplikasi kosan berbasis web terima kasih semoga bermanfaat